Orang yang berhadapan dengan Ying Huan Huan juga wanita yang sama. Wanita ini berpakaian merah. Dia memiliki sosok tinggi dan penampilan cantik. Alisnya yang sedikit terangkat membuat orang lain tahu bahwa dia juga seorang individu yang sombong. Wanita berpakaian merah itu memegang cambuk merah yang mirip dengan ular sanca. Saat dia mengayun-ayunkannya, itu membentuk lengkungan yang licik dan menipu. Secara bertahap, fluktuasi yang kuat mulai menyebar dari dalam. Jelas bahwa ini adalah harta jiwa surgawi yang cukup kuat. Wanita itu adalah Song Yan, salah satu dari tiga teratas di antara generasi muda gua jurang besar. Dikabarkan bahwa dia telah maju ke tahap delapan yuan nirvana agak baru-baru ini. Kekuatannya dapat menyamai beberapa murid langsung senior yang paling menonjol dari empat aula, kata Mo Ling dengan suara rendah. Setelah mendengar perkenalan Mo Ling, Lin Dong sedikit mengangguk. Setelah Ying Huan Huan kembali ke sekte dari insiden sebelumnya, kekuatannya telah meningkat dan dia juga telah mencapai tahap 8 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, bukan tugas yang mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Dengan pemikiran ini, Lindung berbalik dan melihat ke arah di mana para anggota dari Gua Jurang Besar berada di, di depan kelompok mereka duduk dua lelaki tua berpakaian abu-abu yang tersenyum ketika mereka mengamati duel di arena. Ditampilkan di dada mereka adalah lambang tepi tebing. Jelas bahwa mereka berasal dari gua jurang besar. Mata lindung menyapu tubuh mereka sebelum beralih ke individu di belakang mereka. Dia mengenakan pakaian hitam dan saat ini sedang menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menyaksikan pertarungan di arena. Dan sedikit geli bisa dilihat dari sudut mulutnya. Aura dari pria ini jauh lebih kuat dari wanita berbaju merah yang saat ini bertarung di arena. Bahkan, sepertinya dia akan mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan King Ye, Muli dan siapapun di tingkat itu. Tampaknya memang ada beberapa anggota generasi muda yang terampil di Gua Jurang Besar. Orang itu adalah Houzen, yang terkuat di antara anggota generasi muda dari Gua Jurang Besar. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak dari 8 tahap Nirvana Yuan dan akan melakukan terobosan ke tahap 9 Nirvana Yuan. Selain itu, dia adalah satu-satunya orang dari gua jurang besar yang belum bertempur, kata Moling. Mendengar ini, Lindong Samar mengangguk. Saat mereka berbicara, para murid Dao Sekte di sekitar mereka menjadi bersemangat karena kedatangan bala bantuan. Segera, mereka dengan cepat membuka jalan dan mendorong mereka berdua ke depan. Ketika Lindong tiba, itu menyebabkan keributan yang cukup besar di antara para murid Dao Sekte. Karena itu, ketika dia berjalan ke depan, beberapa murid dari gua jurang besar segera berbalik dan menatapnya. Dari reaksi para murid Dao Sekte, siapapun bisa mengatakan bahwa Lindung memiliki reputasi yang cukup. Siapa orang itu? Aku belum pernah mendengar sosok seperti itu di antara murid-murid Dao Sekte. Petik 2. Aku tidak yakin. Pandangan ragu-ragu dari para murid gua jurang agung terjalin sebentar sebelum mereka mulai berbisik dengan suara rendah. Hanya anak nakal di panggung enam yuan nirvana. Tidak perlu khawatir. Selama Ying Xiao Xiao tidak muncul, peluang kemenangan kita masih sangat tinggi. Kata pria berkulit hitam sambil tersenyum tipis. Dia melirik lindung sebelum menarik pandangannya. He, he. Itu karena kita memiliki kakak senior Huo di sini. Aku bertaruh tidak ada banyak orang di antara anggota generasi muda Dao Sekte yang dapat bersaing dengan kamu. Para murid yang berdiri di samping Huo Zen segera menjawab dengan senyum di wajah mereka. Huo Zen tersenyum. Senyumnya mengandung kesombongan yang sulit disembunyikan. Tentu saja. Di antara anggota generasi yang lebih muda. Kekuatannya akan memberinya kualifikasi untuk melakukannya. Namun. Itu semua tergantung pada apakah dia memilih medan pertempuran yang benar. Lindong secara alami melihat penampilan merendahkan Houzen. tidak dapat menahan diri. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya aku dipandang remeh." Di dalam arena, Ying Huan Huan juga mendengar keributan dari lingkungannya, memalingkan mata besarnya. Dia akhirnya melihat Lindong yang berdiri di suatu tempat di sisinya, namun... Matanya nyaris menyapu tubuh Lindung sebelum dia berbalik. Sikap acuh tak acuhnya menyebabkan Moling di dekatnya dan sisanya merasa sedikit malu. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang meminta Lindung untuk membantu mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya tidak akan menunjukkan sedikitpun tanda penghargaan. Namun, dibandingkan dengan sedikit rasa malu mereka, Lindung tertawa dan menggelengkan kepalanya. Meskipun yang lain tidak menyadarinya, dia bisa melihat bahwa ekspresi kencang dan serius di matanya telah menghilang dengan tenang. Ketika dia melihatnya, satu-satunya alasan gadis itu tidak mau menunjukkannya adalah karena dia tidak bisa menurunkan harga dirinya. Saat matanya meninggalkan tubuh, hing huan huan lindung memandang Chen Zhen Wu Dao, dan yang lainnya di peron, mereka juga memperhatikan kedatangan lindung, dan mereka segera mengangguk padanya. Gadis berbaju merah, Song Yan, tersenyum ketika dia menatap Ying Huan Huan dengan cambuk panjang di tangannya dan berkata dengan suara yang manis. Haha, gadis kecil, kakak perempuan ini tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ying Huan Huan melemparkan pandangan padanya sebelum tangannya yang seperti batu giok jatuh dengan lembut di atas sitar hijau gioknya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, aku berencana untuk mengatakan hal yang sama. Alis song yang terangkat sejenak, sebelum mendengus pelan. Dengan satu sentakan tangannya, cambuk panjang merah menyala itu membengkok dan membentuk busur. Dengan sentakan yang ganas, kris pakris yang tajam dikirim keluar dengan fluktuasi yang cepat dan sengit. Sua, cambuk merah menyala tiba-tiba tersapu. Itu seperti ular piton mengamuk karena membelah udara dan mengayunkan tanpa belas kasihan pada Ying Huan Huan dengan kecepatan pencahayaan. Cahaya merah menyala dengan cepat tumbuh lebih besar di depan mata besar Ying Huan-Huan. Segera, jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut mencabut senar sitarnya. Menyebabkan gelombang demi gelombang suara batu giok hijau berteriak, bertabrakan dengan piton yang berapi-api. Dong, ketika mereka bentrok, suara yang jernih keluar. Segera tubuh Song Yan melintas ke depan, dengan sentakan tangan seperti jadelnya. Cambuk panjang merah api yang lembut itu tiba-tiba berubah lurus seperti tombak, dan dengan ujung menunjuk seperti ekor kalajengking. Ketika dia secara langsung menargetkan tempat vital di antara alis Ying Huan Huan, tingkat kekejamannya benar-benar di luar karakter seorang wanita. Flaming Whip Tombak Tombak cambuk api merah menyala maju dengan eksplosif. Saat kekuatan yang hebat dengan panik berkumpul di permukaannya. Bahkan tubuh emas nirvana dari sekitar tujuh ahli tahap yuan nirvana akan sepenuhnya ditembus oleh kekuatan seperti itu. Mata Ying Huan Huan mengeras karena serangan cepat dan ganas Song Yan. Segera, dia melanjutkan menggunakan jari-jarinya yang seperti batu giok untuk menekan sitarnya. Menyebabkan gelombang suara yang halus memancarkan dengan kecepatan pencahayaan. Saat gelombang suara bergerak, pemandangan di depan mata Song Yan langsung berubah buram. Ini menyebabkan kepala tombak cambuk secara tak terduga bergeser sedikit setengah kaki saat melesat melewati bahu Ying Huan-Huan. Mendengus. Setelah serangannya gagal, Song Yan mendengus dingin. Dengan genggaman tangannya, tombak cambuknya berubah dari serangan dorong menjadi serangan menyapu. Dengan kekuatan keras, itu menyapu secara horizontal ke arah kepala Ying Huan-Huan seperti sebuah tiang. Dentang. Begitu tombak cambuk menyapu secara horizontal. Kecapi hijau Giok juga bergerak secara horizontal untuk memblokirnya. Saat tombak cambuk menghantam permukaan sitar, terdengar suara yang jernih. Saat sitar memutar, Ying Huan-Huan mengulurkan tangan seperti Giok dan meraihnya. Kuncir hitamnya, yang telah dibatalkan oleh angin kencang sebelumnya, sekarang jatuh seperti semburan di depan dadanya, memberinya pesona yang tak terduga dan jarang terlihat. Pipi wanita muda itu sedikit terangkat saat dia menatap Song Yan. Kilatan dingin melintas melewati matanya ketika jari-jarinya yang seperti batu giok menyapu sitarnya. Menyebabkan fluktuasi yang mencengangkan membengkak dan meletus seperti badai. Suara bodi tak berbentuk. Bodi tertawa. Gelombang suara hijau jade tiba-tiba membengkak dan meletus dari sitar. Berubah menjadi siluet raksasa buram di belakang Ying Huan-Huan. Siluet itu tertawa terbahak-bahak di langit. Fluktuasi batu giok yang sangat menakjubkan secara langsung berubah menjadi bentuk spiral dan melesat ke arah Song Yan dengan kecepatan yang mirip dengan pencahayaan. Serangan balik Ying Huan-Huan jelas mengagetkan Song Yan. Dia buru-buru menarik cambuk panjangnya yang merah menyala, yang berubah menjadi lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bang-bang, gelombang suara spiral meledak ke depan dengan kecepatan yang mirip dengan pisau panas melalui mentega. Ini menyebabkan banyak lingkaran cahaya benar-benar hancur dan memaksa Song Yan buru-buru mundur karena terkejut. Gemerincing, Song Yan dengan paksa menusuk tubuhnya saat ekspresinya berubah agak jelek. Bahkan sebelum dia bisa bergerak lagi, jari-jari seperti Giok Ying Huan-Huan sudah mulai memetik sitarnya. Swoosh! Kecemerlangan batu giok hijau melesat ke depan seperti panah dan muncul di depan Song Yan dalam sepersekian detik. Saat ini... Song Yan tidak dapat mengumpulkan pertahanan apapun. Tepat ketika dia hampir tidak mau mengakui kekalahan. Pria berkulit hitam di dekatnya. Mengerutkan alisnya dan tiba-tiba muncul di depannya dengan pergeseran tubuhnya. Tangannya mengulurkan tangan saat dia dengan lembut menjentikkan jarinya ke cahaya hijau jade yang masuk. Bang! Karena jentikan jari pria itu, kecemerlangan batu giok hijau tiba-tiba melambung dan melesat ke belakang. Selain itu... Ia membawa momentum yang lebih cepat dan menakutkan saat ia kembali ke Ying Huan, Huan. Ying Huan, Huan juga dikejutkan oleh adegan mendadak ini, saat wajah kecilnya menjadi gelap. Namun ketika dia akan menerima serangan ini dengan paksa, sebuah telapak tangan meraih dari belakangnya dan langsung meraih kecemerlangan batu giok hijau itu. Itu memberi kecemerlangan sejumput perusahaan, menyebabkannya meledak di telapak tangannya. Ing huan huan linglung ketika dia memiringkan kepalanya. Tatapannya yang sedikit linglung menemukan sosok muda yang akrab berdiri di belakangnya. Lindung perlahan-lahan menarik telapak tangannya dan menatap pria berpakaian hitam sambil dengan santai berkata. Kemenangan dan kekalahan secara normal dalam duel. Dengan mencampuri dan menyerang seorang gadis. Bukankah pendidikan kamu agak kurang? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini.